Uh, uh, uh. Oh, dua kali Kedua uh? huh? oh, kali. Nah, nah, ada ini ada. Ada ini ada cetak. Ada fotonya Ada, Foto bisa. Uh. Kasih, mau, mau, mau, mau. Poto, masu, Sen ah, sen? Ya, ya. Oh, dua kali nih? Hah? Oh, dua kali? ada ini ada, Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami diajak bersama family kami di tempat kerjanya dia bekerja di gudang mebel seperti ini kita di pada malam hari habis habis isyak kita akan mengecek mesin press karena pada mesin pressnya bermasalah kita akan mencoba mengecek Oke okay, seperti ini untuk gudang teman kami, dia bekerja di sini Oke okay, kita akan membantu untuk perbaikan, karena dia mengajak kami untuk mencoba melihat alat ini, alat planer atau untuk mengepres kayu biar halus seperti ini ya untuk rekan-rekan untuk planernya kita akan mencoba memperbaiki siapa tahu bisa <tuk> untuk dari kopi D dari kopi di C si, ah. planernya si, oke okay, kita bisa lihat uh -huh. untuk videonya Santai ya? Itu tadi juga buka nggak gitu? Ya nah, woi, itu kan santai sih gitu. iya, nah. enak. Yeah. Biar nggak pusing. Ha. nggak pas coba lo bukain dulu ya udah ya coba dulu tes gue pengen ngerti magnetnya kerja nggak ini kontaktor magnetnya yang namanya oh gitu kontaktor magnet nggak bakal ngerti ya coba kontaktor magnetnya error tapi ya? kayak kayak kaya rusak nih peringkat. coba kaya macet ini udah bikin kopi dulu aja. Jadi, rusak, dia, gitu. hah? Oh, rusak juga? maksudnya coba nyalain. coba, masin, wes. Gue pengen ngecek kontaktor mana nih, C. Enggak, gue pengen li liatin kontaktornya dia. Dia kan tadi kan udah kerja sih. Ini kenapa rusaknya? Oh god, iya. Ini ya. kalau dibuat ngepres, nge-press, pindah posisi. Aa, enggak sepan, enggak. Oh, oh. enggak sepan. Itu kalau mekaniknya ya udah lain gitu. Mekaniknya udah main bubut itu. Anehnya. ya main bubut lagi dibubutin lagi disepanin lagi giginya udah berubah bukan baut bautnya Hah? masa baut enggak iya kemungkinan bautnya kendur bisa nah itu lo buka itu begitu aja gue pengen ngelihat ininya ini mana kerja nih mentok tau kira ada kapasitor. Enggak, ini ini ini kontaktor magnet yang yang yang gua, gua cerita ini hmm. tuh. Biasanya kalau pas mainnya kontaktor magnet. Nah, coba ini. Kanterin. Warnanya rp Jadi, rusak. pemain hmm. di sini deh. ini pakai nah, cuma enggak, enggak oh gitu kalau dibuat ngepres 5 cm berubah jadi 6 gitu loh ini kan nih oh. ini ini oblek gini buat ini buka udah apa nih dicek. temen kalau ini mekanik ya mungkin gigi giginya enggak pas oh, nah, baut baut bisa nggak pas ini buat ini rusaknya magnet nah, tuh magnetnya kontak ter magnet ini w ma iki dipindah meriko kan itu kan masih bagus ini masih oh, bagus ya. kalau ini kan enggak ya, masalah nanti nah, tinggal beliin itu, itu kan beli nah, nah, nanti orang apa budak terbeliin Iya ya, ya nah. Enggak. itu kan masih sehat. bisa ya ini coba dibongkari ya tapi nggak mau loh. macet nggak macet loh. macet ini macet. ini gimana? Ini gimana? Oh, nggak, itu, itu ya, ini, ya ini kalau bukanya juga kabel kabel. Di foto lagi di ya. Ini mau coba. yang sana ya. Ini anggar, lo, lo, ej ejet aja. Ejet yang tengah. Tapi gue dari sana aja. yang tengah. Ya, itu aja. cetek Bantar. Nah nih teh namanya kontaktor magnet. Ini enggak. Nwb. Karena pindah sini, yang sana pindah sini, orang. ya. Né? Yang nanti ini nanti dibeliin dulu, baru kita dipasang. Di Kira-kira apa? -apa. Ya kalau ada yang kalau pasangin lagi. Orak jenisnya orak putih lah bu, bu. Yang penting kontaktor magnet kan ampere lumayan gede. Iya ampere gede. 20. Ini ya Kalau Oh, ngono. Iya, no. yeah, iya. Yeah. Ya. Nah, oke okay, untuk rekan-rekan mesin pressnya ya yang sebelah sini atau yang posisi kanan ya yang bermasalah pada bagian kontaktor magnet sudah tidak normal dan yang untuk yang kiri normal tapi pada bagian mekanik tidak bisa pas untuk mengepresnya dia berubah Oke kita akan mencoba memindah dulu untuk kontaktor magnet kita pinjam dulu nanti kita coba perbaiki untuk kontaktor magnetnya kalau bisa kita perbaiki kalau tidak harus kita belikan Oke, kita akan memindah dulu untuk kontaktor magnet yang ada di kiri, kita pindah ini ya? di kanan. Pusatnya Nanti pilih. yang sebelahnya kita Ayo, coba jauh. perbaiki untuk kontaktor magnetnya. Karena kita dipanggil malam hari, Ayo, kita enak, ya. bisa kalau kita perbaiki, coba kita pindah dulu. Oke, bisa dilihat itu dulu gosong yang jen -jen. videonya. Memang itu kan gosong. ini gue gue ininya nggak berubah coba nih hmm? endol, ini ini gue dulu ya begini terus gue <laughs> bener hmm. sih, sekolahan. Heeh. gini nih Masih, malah. <laughs> masih yang kerja nah, ayo, main kalah. terus dia. Belaj hmm. dia belajar, ini gampangannya belajar terus. itu yang kembali ke ya. nyalalah Oh mati but Teman -teman ada dunia, uh -uh, tapi ini jadi satu dia uh -uh. Uh -uh, jadi satu. Dalam nyala heeh. Uh -uh. Dalam sana, Kenal sih jen, dia. Kenal dia. Sih saya eh, kenal, kenal. Ya. rumah belakang rumah gue. Iya. ini gue pasang lampu ya. apa? iya eh? Ya. Uh, ya. Uh. jadi gak lupa ini masanya harus lihat-lihat itu mungkin ini baru dibenerin ya? wah, udah gak beneran ada rokok nih taruh ya. ada video, ada rokoknya itu ha sudah Di itu Oh, ya, di situ. Bukan di sana. Di sana mana? Yang ini kan Ini sama ini. Hmm? Sama. Bangan, lo, itu banget ini uratnya. kan. Oh, kan Jelas <laughs> <laughs> kurusnya, sih. Itu jadi satu oh, itu kerja di sini. Nih. Nah, kerja jadi apa servis hmm. kepala servis oh kepala oh, kepala ya, kepalanya? Hmm. Hmm. Hmm. kalau yang karena di sana sih? di bawah? di bawah yang dibuang tidak ada. di dibuang, kan? Ada kabel lagi, kali. itu kupas ini ini ini lepas ini malah habis hmm. darunya enggak tadi dibenerin. Hah? Enggak tadi dibenerin. Hmm. Ini kayak MT bi yang mau dibenerin. Enggak lain ini. Hmm? Dari dalam semua berarti ya power, jadi dalam sih. Tapi kalau nggak bisa pindah ke bawah Iya, uh -huh. yang yang yang yang beda tadi. Hmm. Nah, ya. itu kayak biasanya gua udah kan hitungan lembur gitu. Ini maksudnya ini Gue gua hitung lembur sampai jam 10. Oh. Hmm. Ya kalau gua mau itu gua sih bebas, gua nganterin lo pulang duluan nyar gua balik lagi enggak masalah. gitu kan aja gitu. Oh, orang sendiri. Oi, gue suruh Goli mau lihat putarannya juga kalian. Pestirin, coba. Bosan hari ini, bosan. Olah oh, ini, kita. Ya? Ah, ya, ini coba. Ini harus pindah Ya, bener tidak ya, putarannya salah berarti. Salah, salah, puteran. <laughs> salah, salah ini. salah hari ini terjadi ke bawah biar biar kayak teknisi ah masa <tuh> itu saya yang patah mit itu bautnya patah itu kalau nggak patah ya apa di ini di Kendor, kendor satu enggak bisa loh. Oke, untuk rekan-rekan ada relay atau kontaktor manis kita perbaiki yang bermasalah kalau dipotongan, kita bongkar semua tadi, untuk videonya tidak kami videokan, karena tadi pas kami perbaiki rekan kami posisi di belakang sering oke okay. iya itu makanya seperti ini ya itu betulnya mudah ya memperbaiki kontaktor magnet yang bermasalah ya. kita kerusakannya pada platina ya platinanya Dia tebelin aja agak tebelin ada yang hancur nah, dan kita bisa ditekuk pindah yang itu malah, sebentar, error satu ada yang peraih hmm dan kita gunakan untuk kontaktor magnet, oke okay. kita tinggal merapikan ya, oh. untuk kabel-kabelnya kita merapikan dengan rekan kami ya, atau family Jadi kami tinggal merapikan kan? kabel-kabelnya, nanti kita akan mencoba oh, buat motong? untuk ya. oke, okay, bisa kita lanjut Kaliannya ya untuk rekan-rekan relaynya ada satu, ada dua, ada tiga boleh dari tombolnya aja Ah, uh belak -uh. dari tombolnya relanya tiga itu. Giniannya putih, yang putihnya tiga itu. Kalau buat matangin kok ini, atau mengusir? Gitu? Ya itu orang bisa bisa dikombinasi. Itu yang yang membuat. Gue pikir masih nyala. Alus. Orang maksud tawar? Tawar nggak ada, ada kecil. Oh nak kecil nggak masalah. Tangguh ini kok tanggu tombol. <tuh> anggotong ini loh, masalah kecilnya seberapa? 1,5kg 1,5kg 15 15 rekan-rekan pada mesin pressnya sudah menyala semua ya. Sangat mudah ya dan gampang sekali perbaikan pada sistem kontaktor magnet. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lain. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe ya atau klik lonceng Biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain Jangan lupa untuk share ya untuk rekan-rekan Oke okay, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng share video kami